ya allah ya ini guys pandemi kita melakukan ya ini kita di orang Mas. mas. vamos mas. selamat name meno selamat maaf terima NRKm saya kalau aku betul, warna kantor. Ini kalau cocok kali ini. kalau pendek ini kalih ini aktor Okay. Ayo pindah. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.